hai apa kabar selamat datang di layanan pikji dan kali ini aku bakalan ya main parkour ya sekitar 8 bulan aku nggak upload dan ya ini adalah video setelah sekian lama aku nggak upload dan aku yakin nggak bakal ada yang nungguin oke lah langsung aja kita mulai ke intinya jadi intinya di sini aku bakal main, main parkour yang namanya tuh apa namanya eh namanya apa ah, ini the furious jadi kayak gila, kayak gimana? Oke, okay. ini rules. Kita harus game mode adventure, ada checkpoint, enggak boleh nyentuh lantai, tidak boleh nyentuh lantai. scroll the floor. Kalau kau lakukan ya, kau akan mati. Oh. Mainnya kayak techno no. Harus pergi ke helikopter gue, Pak. Helikopter Ironing. Tanpa harus menginjak lantai. Please jangan ngecheat. Untuk apa aku ngecheat hanya orang nump yang bakal ngecheat di parkour. Oke. Okay. Sini play, subscribe to Premier Remineri. Oke, okay, jangan lupa subscribe ke dia. dan juga jangan lupa subscribe channel ini. I will consider making a part two if I hit one other subscriber. red part tuanya meskipun aku main, okay, mungkin akan turun Subscribe to primary Remineri. Mulai itu aja kan? Oke, okay. sini play play, go oh, What this? Sini atau oh, oh, oh, keren. Oke okay, jadi kita ngembalikan nyuntul lantai, kalau misalnya kita nyuntul lantai kita mati Oke okay, ini ada CS mungkin kita bakal ngecek eh. Oke ini cukup mudah Aku yakin ini mudah Hanya orang yang lup yang bakal ngecek disini okay. Hah salah challenge uh, Oh enggak Yes Kita kebal Kita cekboynya mana masih checkpoint guys, checkpointnya gimana oh wait. Kasur, uh? I don't know. Okay, okay, Kita kasur kalian itu dong. Oke, oke, kita harus ke bel. Bel ini sangat, saat bikin kucing yang benar. Cuman, oke, okay, ini, oke, okay. itu, itu apa? Nah, aku nggak tau pakai itu, checkpoint point aku nggak tau. Oh, yang penting kita buka kesini, kita bakal buka jasnya. Ada kosong, apa-apaan itu. Langsung aja kita ini ada jukebox box, kita buka ini. Nggak ada, sini kosong. Kayak hatiku. No no no no. Ini ada close. Oh, ini ada pendek, Kenapa? Oh oh oh. Ah, uh, udah saya kosong. Masa apa hari ini tidak ada? Eh. Di sini mana? Eh, di sini Oke. Okay. Satu, dua, tiga. Weh. <tuh> aku tahu itu kampung. Enggak, enggak, Enggak. ampun, ampun, ampun. Aku tahu, aku enggak tahu jalannya ke gimana, Ke okay, mana kali ini? aku kayaknya aku yakin ya kamu oh itu tetangga aku lihat no, oh my god hampir oke, oke, kita aku mau tonton ke sana iya eee, ayo, apa ini jangan siapa, ini nggak bisa kita, nanti kita harus ke sana yes Aw, ini cekpoknya mana, aku nggak tahu nanti, Wah, wow, aku mati. Bentar, bentar, bentar. Kita akan kolom ke sini. Ah. Oke, okay, aku mati lagi. Keren. Kita bakal ke sini lagi. Kita mau ke sini. Sekarang ini ada meja. Ah, aku gak tahu itu meja apa. Mungkin meja makan. Padahal enggak ada yang makan. Siapa yang makan? Kalian pasti makan. Ini ada disini sini. Kita ah, mereka god. Ah, mentah ya. Ke kita mati Mainlah kita. Itu sangat aneh. Kesini, wing okay. oke. Nama di channelnya cintu, nanti sedikit pun tadi oke kayaknya nyentuh dikit kita, nggak tahu atau mungkin komennya error. Nih, hai, you gue jangan sedikit bunyi untuk lantai. Gila, ya. akan jadi hal yang saya berbagi. Ah, kuning-kuning itu agak ah, okay, okay. kecek-konyanya berubah lupa. Kuning-kuning itu komentar, cukup laku rata. Amin, ya. Jadi kita nggak boleh jentel lantai. anak lantai ini instant kill. Lantai membunuhmu itulah kenapa kalian harus berada dari kasur. Terbahan. Aku ingin terbahan. Kenapa aku dibawa ke sini? Huh? Ah, oke. Okay. Beranjak. Oke okay, kita kesini. sekarang caranya. Oke. Okay. Oh, oh, wait. Ah, uh, ini bakal kementok kasih ini. Aku yakin ini bakal Iya. Aku, aku canda, guys. Aku udah tahu kalau aku enggak bakal hehe. Eh, Oh, wait, ngapain dari sana? Bro, ke sini Tata. Kita mana? Mulang dari sini lagi dong. Oke okay, lah. Kita 2.000 tahun kemudian nah, sekarang kita bakal ke sini nooo sampai sini wow nah sumpah itu aku saat bingung sekali dengan barcode ternyata ya ternyata ini lebih usah terbatas barcode biasa karena aku gak tau itu buat apa pendeknya ah, terasa useless aku kita aku bakal ada sesuatu gitu oh menurut aku abu ini, ini. oh it's okay oh oh ke, mana? ke pohon Hah? pohon kehidupan ya yeah. bisa loncat bisa ya udah dimon kalau aku hmm, sekarang gimana ke mana? Aku sana pos kemana aku nggak ngeliat ada tanda buat dia ya, kita loncat oke okay noh kena aku santu sekendat ku pensan. Apa kayaknya ini bakal cukup susah. Aku enggak suka loncatan yang kayak gini. Tapi aku bakal latihan aja. Oh ha. Haish. Nice. Jadi saat menyebalkan. Nah, kalau mau loncat lagi, yo. Wow. Satu kesalahan lagi, yo. Eh. Aku suka jangan hancurin ini karena karena kalau misalkan enggak dihancurin, aku nggak tahu aku harus kemana hahaha <tuk> kita <tuk tuk> bagus ini konversi out oh. aku yakin itu bisa karena akunya aja yang bodoh wuih oke okay. kita sampai sini lagi kita untuk lagi wing wing, out out out kalau sini lagi kita kesini lagi kita kesini lagi dan akhirnya kita ke sana yei ya yeah. maksudnya aku yang lompat kali gak ikut tempat kalian cuma nonton nih ada ayam Hai, ayam! Help me! Apa yeah. teman-teman sekali ya? Ya, coba aku bingung. Komon, oh, oh, you know what? Kita kayaknya kita bawa ke No, atau mungkin tidak? Wow, awal helicopter wing wing wing Wo Oke. Okay. Akhirnya setelah sekian lama perjuangan kita keluar dari sini Akhirnya kita dapat sini. Uh, yes. Akhirnya kita selesai. Wow. Wow, oh, itu cukup menyebalkan. Dan ya akhirnya kita selesai. Benarnya apa? Thanks for playing. Subscribe to premium reminder on YouTube ya. Subscribe dia ya, karena aku butuh bantuannya. Subscribe to premium reminder. Oke, back back to hub. Oke, okay, jadi sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like video ini dan juga okay, Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa tinggalkan like like di video ini, dan, dan juga jika kalian ingin banyak video seperti ini, jangan lupa tinggalkan subscribe di video ini. Aku Yan. Dan selamat tinggal.